Oh Yun hee benar-benar telah melakukan syuting untuk drama Penthouse Season 3 Episode 12. Setelah kemarin banyak tersebar kabar jika Oh Yoon hee benar-benar telah kembali melakukan syuting untuk episode 12 drama Penthouse Season 3. Akhirnya hari ini ada sebuah foto yang benar-benar mengkonfirmasi jika Oh Yoon hee benar-benar melakukan syuting untuk drama Penthouse Season 3 Episode 12 dalam foto tersebut. Oh Yun-hi terlihat berpenampilan masih sama dengan warna rambut dan gaya rambut yang tidak berubah dengan penampilannya pada season 3 drama Penthouse. Oh Yun-hi terlihat melakukan syuting di sebuah pasar di daerah Chongju. Entah adegan apa yang akan Oh Yun-hi lakukan di sini namun sepertinya Oh Yun-hi akan bertemu dengan semua karakter drama Penthouse di daerah ini. Karena selain Oh Yun-hi, di lokasi juga terlihat Con So Jin, Sekretaris Do, Kyu Jin, dan Sim Suryon yang melakukan syuting di tempat yang sama. Sebelumnya telah santer terdengar kabar jika Oh Yoon Hee akan kembali pada episode 12 drama Penthouse. Jika dilihat dari foto syuting tersebut, sepertinya Oh Yoon Hee akan benar-benar kembali. Dalam foto itu Oh Yoon Hee juga terlihat memakai baju merah muda dengan bawahan yang senada. Oh Yoon Hee juga terlihat sedang dipayungi oleh beberapa asistennya.